Halo semuanya, kembali lagi di channel Kofi Ya, jadi hari ini kita akan bermain Minecraft lagi Ya, ini urut yang kemarin aku bikin ya Ini aku merekordnya malam ya Terus lagi hujan, ya jadi maaf kalau berisik Ya, jadi kita cepat-cepat aja Ya, jadi um, Ya, ini kita di 1.17 ya Jadi mungkin kita bakal lihat-lihat aja ya, fitur-fitur baru gitu yang ada di 1.17 part 1 ya. uh, 1.17 ya maksudnya cave and cliff part satunya gitu lah. ya, walaupun udah sebenarnya tiga hari atau empat hari mah oke, okay, pertama kita ada deepslate ada deep deepslate ya oh, btw aku nggak kayak review bener-bener review gitu ya maksudnya kayak ya, lihat-lihat aja gitu lah Ya, jadi deep ini ya ini deep sleep uh, kita bakal milk potion dulu ya biar ada revision oke okay, deep slide itu nah langsung kelihatan deep bakal ada di uh, bawah tanah ya di dimana kok oh, kalau nggak salah apa di bawah koordinat 16 kayak diamond ya Ya ini generationnya masih kayak 1.16 ya Cuma masih Cuma apa? Cuma ada di deepslate Ya baru-baru gitulah Kayak gini juga Ya tadinya Apa? Bisa ke bawah nol kita Tapi Gara-gara apa namanya? Kayak Kamu buru-buru gitu Nanti malah jelek takutnya ya Jadi makanya Mojang uh, Mengambil jalan pintar ya Jadinya dibagi 2 Ya terus uh, fitur selanjutnya itu bakal review. Oh iya, uh, mungkin kita lihat blok-blok deep slate juga ya. Jadi uh, ada banyak macam-macam deep slate ya. Oh, uh, tuh ada deep slate biasa ya. Jadi ini yang ada di bawah sana tadi ya. Kalau cobalt deep slate itu uh, kalau kita mining deep slate biasa ya, misalnya ya jadi cobalt deep slate uh, kayak stone biasa gitu, misalnya stone biasa kalau di jadi cobblestone, pasti kalian tahu semua lah ya terus ada calcite, ada tuff dan ada emetis block block of emetis maksudnya ya, ya ini uh, fitur baru juga yaitu uh, bisa generate di atau apa, bisa generate atau uh, ya muncul gitulah. lah Uh, di bawah tanah ya kebanyakan uh, ini namanya emetis geot jadi di emetis geot ini kalian bisa menemukan smooth basalt oh smooth basalt iya yeah, taf ini tadinya mau buat apa tadinya buat smooth basalt ini ya tadinya ini tuh calcite tapi malah diganti jadi smooth basalt nah taf block ini taf block uh, kadang ada di deket deepslate juga ya itu tuh gantiin kayak granite dan teman-teman nah misalnya gini nih ini tuh seharusnya kalau ada di stone uh, granite atau enggak diorite gitu-gitulah tadi dimana tempat spawn aku nah oke okay. kita ada di atas lagi ya uh, jadi uh, ada begini ya kayak ngapain ini? Ya? ya kita langsung ke sini aja ya review nya dulu ya di sini kita ada smooth basal ada calcite, ada block amethyst dan apa ini? oh amethyst bud sama apa ini? kok oh, ada keretak retakannya nah ini bading amethyst namanya jadi kayak amethyst cluster ini ini bakal numbuh di bading amethyst ini ya misalnya coba kita ganti uh, Emerald kita random speednya 300 lah tuh dia bakal numbuh di sini ya jadi kita bisa bikin farm emotes farm nya tuh tumbuh oh, keren nggak tuh oh keren dong ya udah, jadi kita balikin lagi ke default ya emotes cluster ini uh, bisa dihancurin pakai tangan ya tapi kalian gede banget. Ya, kita bisa ngancurin pakai tangan, tapi dia bakal keluar dikit doang. Tapi, ah Kalau kita misalnya pakai pickaxe, pickaxe pickax apa aja kayaknya bisa ya. Kita bakal dapat lebih banyak. Misalnya, tadinya 2 2 ini jadi empat. Kalian tahu ya. Kalian pasti bisa tambah-tambahan lah. Ya, terus Oh, apa ini? Ini lapis lazuli lior? Oh, apa ini? Ini iron ore. Kenapa mereka berubah? Ya, karena mereka diganti. Ya, jadi uh, ada pergantian teks dulu lagi ya. Buat or-or ini. Tuh, so, ya, deep. Ini juga ada deep slate ore yang bakal ada di deep slate blobsnya gitu ya. Deep slate blobs itu maksudnya yang kayak deep slate gitu gitulah pasti kalian tahu lah kalau lihat-lihat YouTube lah. Nah, yang baru Iron, oh, ya ada Copper Ore juga ya. Copper Ore ini buat dibuat Copper. Copper itu tembaga. Kalau kalian yang nggak tahu ya, nih bentar nih, aku tunjukin. Ini namanya tembaga. Ya, aku udah di Indonesia. Nah, ini dia biji tembaga. Apaan ini kekuatan penyalur itu Oke, okay. yang mana mau Oke. Okay. Jadi koper ori ini bakal ngedrop raw copper Wah tapi apa ini? Apa iron mentah? Nah kita bakal kesana nanti. Tapi raw koper ini kalau kita bakar bakal jadi copper ingot. Lihat ya, kita bakal bakar koper ori ini. Pakai apa aja ya? Pakai coal juga bisa. Kenapa aku nggak pakai brush putih saja ya? Ya udah biarin. Ya ini nanti bakal jadi raw apa? copper ingot, nah copper ingot ini, kita bisa buat macam-macam ya bisa buat block of copper, block of raw copper ini, pakai indian ya terus, apa ini apa bentuknya sangat, hmm coba kita taruh di item frame oh my god ya, oke okay, kita lanjut aja ya jadi ini udah lima untuk biarin aja ngapain ya apa jadi um, ya terus of copper ini, kita nanti misalnya, kalau kita taruh eh uh, di tempat terbuka uh, di tempat tertutup juga bisa sih uh, dia bakal berubah menjadi exposed copper weather copper nanti, terakhir uh, oxidized copper nah, copper copper ini kalau misalnya kita pakai X, ya, yang udah segini gitu, kita pakai lagi, dia bakal kayak ke sebelumnya gitulah kayak eh apa namanya ya gitulah pokoknya apa, apa penglihatan nggak tuh ya begitu nanti ya misalnya oksidize copper nanti weathered copper nanti jadi export copper terus jadi ya copper biasa tuh lihat Keren nggak tuh? ya. Yeah. Nah, misalnya. Kita nggak mau itu terjadi. Kita bisa pakai honeycomb. Honeycomb ini. Apa? Sarang lebah gitu ya. Dia kan terbuat dari wax. Wax apa ada? Ya, pokoknya wax gitu lah. Cari di Google aja sendiri. Nah. Ini tuh gunanya. Biar dia. Nggak jadi expose copper. Dan selanjutnya lah. Nah tapi kita bisa remove copper apa echo eh, pernah tuh waxnya dengan cara pakai X juga tuh jadinya warna putih gitu ya ya ya terus mungkin kita langsung selanjutnya aja oh bentar ada satu lagi teleskop uh, spyglass nah, spyglass ini mirip optifernya tapi lebih zoom dia apalagi kalau kita pencet F1 nah tuh keren banget ya, tuh oh, keren oh, awal nah. oke okay. ya jadi hmm, kalau pakai Optifine kalian bisa lebih zoom lagi ya nanti jadi sniper kali nah cara bikinnya aku lupa crafting table kalian bisa pakai kan bisa pakai copper ingot sama ini jadi spyglass eh ada dua nggak bisa di stay Uh, terus, oh, ini power snow, power snow apa ah, aku tenggelam apa snow tenggelam eh, keren ya, yeah, jadi, ini misalnya kalian di survival kalian bakal mati kalian bakal beku akhirnya kalian bisa beku di uh, minecraft ya, oh, aduh oke, okay, emm um, aku mau tersakiti Nah, kalian gak mau tersakiti Makanya pakai leather boots Boom Oh, tuh achievementnya juga baru ya Kalian bisa lihat sendiri Karena aku males Aku kan bilangnya ya, gak review semuanya Aku tunggalam lagi Ya uh, Terus, mungkin kita langsung selanjutnya aja Lagi, oh iya sama Aku lupa, satu blok Nah, ini tinted glass jadi, apa bedanya Glass sama Tinted Glass? Ya, ini warnanya udah beda Tapi, ada bedanya lagi. Apa itu? Oke, coba misalnya kita buat lubang Ya, ini lubang, pakai Glass Kalian bisa lihat apa yang ada di Apa? Di dalam kacanya ya Misalnya kalian bisa lihat kambing mana ada? Wow ada kambing Ya ini kambing ya Bukan domba Ya kalian nyebut domba apa Kambing kan Ngaku-ngaku Nah sekarang ini ada kambing Jadi kalau ada kambing Jangan di Apa kalau ada domba Ini domba nih Ya jangan dibilang kambing Kasian dia Ya sebentar aku minum dulu ya ya biar ini bekerja ya jadi kalau pakai gelas biasa kita bisa lihat yang ada di dalamnya tapi kita misalnya rubah pakai tinted glass boom jadi gelap keren kan Oh keren banget ini bisa buat farm ya kita buang aja ah mati kasihan Oke, okay. jadi Oh iya, yeah. sama um, Itu god ya Atau kambing Dia bisa nge-spawn di gunung sini Tapi aku belum lihat Coba bentar Kita cari-cari Ya -cari. malah ada lama Halo, Anda melihat spesies kambing? Oh, tentu saja tidak Anda tidak bisa jawab yeah. Terus, um, Selanjutnya, god ini apa? Belum? terlalu banyak ya gunanya cuma ada namanya Screaming God ya nanti dia teriak kenceng banget itu Hai aku kill dulu ya nanti dia teriak kenceng sama dia nyeruduknya lebih kenceng Oh ya dia juga bisa nyeruduk btw ya terus fitur selanjutnya yang aku lupa tadi apaan eh uh, ya yeah. um, kayak blok-blok eh -blok, uh, apa namanya tuh besi besi gini ya apa bukan besi hmm, metal gitulah metal itu besi ya semacam besi gitulah misalnya kayak iron copper gold kayak gitu kan kayak macam-macam besi atau lupa apa namanya apa biasanya ngedrop iron ornya itu sendiri atau gold ornya itu sendiri nah copper or juga di snapshotnya ya, tapi tapi sekarang lihat apa yang terjadi. Iron mentah nggak tuh, mod mentah keren banget, buka uh, apa kerennya? Pertama teksturnya. Teksturnya udah beberapa kali diganti ya, fun fact. Tadinya mirip biji dia, kacang sih, bukan biji ya. Ya, um, jadi tau iron ini sama kayak iron ingot kayak raw copper. Dia ya, kalau dismet jadi iron um, ingot. Ya, terus coba udah jadi belum? Ya nanti dulu ya, jadi raw gold ini juga bisa dibuat block of raw iron, block of raw gold ya gitulah. nah ini masih kayak kacang ya ini sih, nggak terlalu tapi nggak apa-apa, bagus kita dapat kacang blok di minecraft nah tuh, raw, iron ingot ya ya terus ini, kita juga punya jagung ya jagung nggak, nah, kenapa, kenapa dirubah begitu kalian bertanya Biar um, kita bisa fortune -in. Coba bayangin. Kalian darurat. Gak punya iron pickaxe. Kalian mau mining diamond. Padahal kalian punya fortune. Nah, kalian mau iron 3 doang. Tapi ada iron ore. Satu doang. Nah, apa yang kalian lakukan? Mining, tapi kalian dapat satu iron ore doang, yang artinya kalian cuma bisa satu iron ingot. Nah, coba pakai Fortune, kita bisa dapat ke satu sih. Kalian bisa dapat, kau game bentar? Kalian bisa dapat, uh dua, uh, ya, uh, masih dua sih ya apa maksimal dua ini coba bentar ini lima jadi oh berapa tuh empat, oh kalian bisa bikin pickaxe, pickaxe iron jadinya kalian nggak usah pakai netherite kalian bisa pakai iron buat mainin diamondnya ya keren nggak? oh keren banget anda stupid ya Terus um, selanjutnya, ya apa aku lupa ngomongin juga tadi. Jadi or-or ini diganti juga ya teksturnya. Cold or jadi begini, kecuali diamond or. Ya masih kayak Bagus aja gitu ya kayak gini. Makanya enggak dirubah. Oh, ada semut di sini. Bentar. Dah. Oke, okay. yang baru lagi. Hmm. Bentar. Ya emang masih sepi sih. Oh, apa ini? Ha. Axolotl lucu oh tentu saja, oh uh, tuh, ada bocilnya, halo, ah, ya, jadi Axolotl ini bakal temenin kalian, pas nah, kalau kalian uh, mau jadiin mereka jadi pet ya, oh ini udah dua tiga menit, keren, ya axolotl ini binatang baru ya yaitu lucu sama agresif axolotl ini kayak semacam salamander gitu ya cicak-cicak air ya begitulah nah apa yang baru lagi ini ini sangat kontroversial lihat ini glow squid apa gunanya glow insect nah, glow speed aja, sebenarnya udah ada gunanya dia tuh kayak glow in the dark gitu keren, kenapa kalian gak suka nah, ada beberapa yang suka sih termasuk aku ya tapi ayolah kalian yang milih juga jangan menyesal, aku gak milih um, ya, jadi glow insect ini, apa gunanya pertama tadi kalian udah lihat glow item frame misalnya kita time set night oh jadi gelap coba kita taruh misalnya ini. wow glowing Nggak, coba misalnya milk bucket lah sama, bandingin sama item frame biasa ih gelap no. nah apa gunanya lagi yaitu itu doang kan ya Buat hiasan, lumayan Nah, gunanya lagi Ini yang keren Misalnya, em, warna pink Nah, kalian mau tulis Apa aja Mantap Nama warna ini Kalau kalian belum lihat dia sebelumnya Nah, ini gelap sekali Coba kita warnain Wah, jadi pink Coba kita kasih glow insect ah huh, mantap keren banget enggak hmm. tuh oh tentu saja ayo kita ganti dulu ya ya jadi udah lumayan lama aku ngerekam ya tapi bentar lah bentar lagi ya terus apa yang baru lagi ya bentar oh iya shalker mereka bisa ini ya jadinya kayak duplikasi gitu loh. ya aku malas nunjukinya, karena ya aku malas jadi kalau coba lihat aja kalian ya di YouTube uh, shulker duplication apa atau apalah namanya ya aku buang uh, ya apa yang aku kurang Oh deep website Oh iya deep website udah Um, ah dripstone, oh iya sama lush cave gini gini ya. nah mouse block dulu mungkin. ya mouse block ini item block mirip grace block ya dia. nah kalau di bonmil jadinya dia tuh menyebar sama kayak grace ya. tapi beda dia tuh warnanya kayak hijau gitu. sama dia nggak berubah di bayung misalnya tuh lihat kan ini grace block itu berubah. nah misalnya coba kalau di sini warnanya dia kayak gimana kayak gini kalau di sini tuh tetap sama keren. jadinya kalian bisa uh, grace block dengan warna sama gitulah menjadi grass block. nah azalea ini lain juga keren dia. Uh, coba lihat bawahnya. Nah, ya. dia itu kayak alive bush kalau dead bush ini kan coba kita pakai scene. tuh ini dead bush ini alive bush tuh lihat kalian ya hampir sama nah dia ini keren ya kayak apa namanya bush bush gitu lah. jadi kalian nggak usah pakai daun lagi apa ini nah, ini juga daun baru ya daun ini keren juga dia um golden ya btw tuh jadi pohon ya tapi oh kayunya jelek kalian pasti mau hmm, daunnya doang ya karena waktu itu boleh seringan tapi lumayan lumayan ya mouse block ini berguna juga misalnya kalian mau insta main dip slide slide karena bisa di insta main kalian tinggal pakai kok oh doang, doang langsung, rrr, mantap kalian dengar gak tuh kayaknya apa mikrofon aku tuh kayak nggak jelas ya jadi maaf uh, kalau suaranya nggak jelas ya karena mikrofonnya baru jadi aku nanti coba-coba lagi ya terus apa ini drip leaf jadi drip leaf ini uh, kita bonmi lagi dari mana ya tinggi, nah, keren. ya coba kalau kita jatuh, oh jatuh. Nah, maksudnya kalau coba, Ntar, kita tungguin ya. kalau kita berdiri di sini, kita bakal jatuh ya kalau terlalu lama. jadi ini tuh bagus buat parkour ya. nih misalnya, lin, uh <tok> keren banget ya jadi drift, drift itu ya kayak gitu loh. doang enggak doang sih terus ini ada hanging root aku malas reviewnya ya ini jadi ya emm um, aja ya kalau ditumbuhin pakai bond dia bakal nubuh root gini ya sama root ini bakal bisa nubuh kalau kita ngebon mill root luar keren kan ya udah ya sekarang ke selanjutnya lagi dripstone nah dripstone ini kita jadi bisa lava farm keren nggak tuh biasanya kan kalian kalau kalau nemu lava kalian khawatir lava itu kan tidak terbatas lihat ini Oh, tidak terbatas. Kasihan ya, nanti bakal habis. Nah, jangan khawatir lagi. Sekarang ada drip stone. Mana drip stone? Ah, ini drip stone. Oh, drip stone ini, misalnya, kalian taruh begini. Set Kalian taruh dikit di sini. Kita bikin beginian dulu sebentar, segini ya ya dia bakal tuh netes-netes gitu ya coba kita ganti lagi Hai nah, nanti dia bakal ini ini satu bucket lava doang tuh jadi dua lava lava. In, infinite lava keren kan ya keren banget sama kalau wat oh tuh isi lagi dia. water juga sama ya ya tapi kalian ngapain pakai water karena water itu uh, tinggal begini doang juga bisa ya tuh, tuh, tuh, tuh. Tuh, bisa infinite dia nggak jelas emangnya ini Minecraft kalian bisa water itu tidak terbatas di Minecraft ya terus Drip live ini apakah dia bisa di divan Oh bisa kan kalian tinggal bikin begini ya. uh, lebih tinggi lagi gimana ya pokoknya segitu terus kita taruh begini lagi ya word kuda acak-acakan waduh amat ya besok kita bikin rumah di sini ya begini nanti dia netes air terus dia naik ke sini nah ini bisa tumbuh Coba kita di speednya dinaikin tuh oh, tumbuh keren kan Coba kita lihat ya ini lagi Tuh. Tuh, tuh, tuh. Oke coba kita tunggu ya ini udah nunggu nih satu ya pokoknya gitulah dia nunggu tadi aku nggak taro ya lihat sendiri kan tuh ini juga numbu eh. ini numbu keren ya, jadi ini bisa diform form um, intinya ya terus apalagi lagi ah jadi kalian pasti lihat juga ya apa ini ini lilin lilin ini keren ya jadi kalian bisa bikin lilin pakai wax juga ya pakai honey ini caranya pakai honeycomb sama string kalau nggak kalian coba sendiri aku males ya ini ada white ada orange sama kayak ya kayak full kayak glass ada 16 macam warna ya terus ya keren ini ya jadi hmm, kayaknya udah ya Oh uh, tolong komen kalau aku ada sesuatu yang lupa Ya, jadi mungkin segini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment dan share. Dan subscribe. Jangan kayak aku di video sebelumnya. Karena aku lupa bilang, jangan lupa like, comment dan subscribe. Di video itu. Nah, makanya kalian like, comment dan subscribe ya di sini. Dan share juga. Jangan kayak ah, aku lupa emang orangnya ya jadi um, aduh ada semutan ya jadi segini aja video kita kali ini aku bakal uploadnya besok aku bakal uploadnya besok ya um, ya jadi aku edit edit dulu aku bakal coba coba lagi ya biar editnya lebih bagus ya oke okay. dadah